Hai apa kabar teman-teman kembali lagi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang karya seni dua dimensi video atau materi ini diperuntukkan untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kelas 2 SD nah apa saja yang akan kita bahas tentang karya seni dua dimensi tentunya adalah pengertian karya seni dua dimensi dan ciri-ciri atau alat dan bahan yang kita pakai dalam membuat karya seni dua dimensi Yuk langsung saja kita lihat Yang pertama adalah pengertian tentang karya seni dua dimensi Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja Yaitu sisi panjang dan sisi lebar Ingat-ingat, karya seni dua dimensi hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contohnya adalah gambar. Ya, Berikut ada sebuah gambar. Di sini adalah sisi panjangnya. Kemudian di sini adalah sisi lebarnya. Ya, Maka gambar termasuk contoh daripada karya seni dua dimensi. Lalu kita akan membahas tentang alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar karya seni dua dimensi, ataupun gambar. Yang pertama ada drawing book atau buku gambar. Nah, buku gambar di sini fungsinya sebagai media gambar atau tempat kita menggambar. Jikalau kamu tidak ingin memakai buku gambar, kamu bisa menggunakan kanvas. Selanjutnya, ada pensil. Ya, pensil di sini berfungsi untuk membuat sketsa gambar. Ketika kamu merancang sketsa, kamu menyatukan pola, menyatukan bentuk, menyatukan garis, kamu bisa menggunakan pensil. Mengapa menggunakan pensil? Karena akan lebih mudah untuk dihapus. Lalu alat selanjutnya adalah penghapus Tentu saja yang namanya penghapus digunakan untuk menghapus atau membersihkan atau merapikan gambar Jika kamu membuat gambar atau sketsa yang kamu rasa perlu diperbaiki Kamu bisa hapus dahulu menggunakan penghapus Selanjutnya ada penggaris. Di sini fungsi atau manfaat penggaris yaitu untuk membuat garis tepi atau sketsa. Dalam pembuatan sketsa, kadangkala kita mem ingin membuat sebuah garis lurus ataupun sebuah garis. Nah, kita memerlukan penggaris untuk membuat garis tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada rautan. Di sini rautan, gunanya untuk meraut pensil atau mempertajam si mata pensil. Selanjutnya ada krayon, kemudian pensil warna, kemudian cat air. Nah, ketiga alat ini adalah alat yang kita butuhkan ketika kita ingin mewarnai. Alat yang kita pakai untuk mewarnai sketsa kita. Yaitu tadi ada krayon, pensil warna, dan cat air. Nah, Selanjutnya ada kuas. Lihat di sini, kuas atau brush. Kita membutuhkan ini kalau kita ingin mewarnai gambar kita dengan menggunakan cat air. Gunanya adalah untuk merapikan saat mewarnai dengan cat air. Selanjutnya ada palet. Palet. Ini adalah tempatnya, tempat untuk menyimpan cat air. Ketika kita mewarnai dengan cat air, kita membutuhkan palet untuk menempatkan cat air yang akan kita pakai. Nah, itu tadi alat warna dan pendukungnya. Di sini ada gambar. Gambar ini adalah gambar hasil pewarnaan daripada krayon. Gambar di sini diwarnai dengan menggunakan alat pewarna krayon. Selanjutnya, di sini ada gambar yang diwarnai dengan cat air. Kedua gambar tadi, yang baik yang menggunakan krayon ataupun cat air, sama-sama bagus warnanya jika kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat gambar dua dimensi atau step-step apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggambar sebuah gambar dua dimensi. Yang pertama menentukan tema gambar. Tema gambar apa yang ingin kalian buat? Misalnya temanya tentang alam. Kemudian menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan. Alat dan bahannya tadi sudah saya sebutkan di awal. Siapkan medianya, siapkan pensil untuk membuat sketsa, siapkan penghapus, penggaris, dan alat pendukung lainnya, dan juga siapkan alat pewarnanya. Lalu yang ketiga tentunya membuat sketsa gambar pada media. Medianya boleh kalian pakai kertas gambar ataupun kanvas. Lalu yang terakhir adalah step mewarnai sketsa. Boleh diwarnai dengan krayon, cat air, Ataupun pensil warna. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang karya seni dua dimensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.